jika kamu rasa cocok dengan ramalan ini, silahkan stay terus di channel ini. Jika kamu rasa kurang cocok, silakan cari yang lebih cocok kepada energi Anda. Di sini kita akan bahas tentang pasangan zodiak yang paling beruntung di bulan Agustus tahun 2021. Tunggu bersingkat waktu, kita langsung saja mengambilkan suku kepada zodiak yang pertama. Selanjutnya, kepada zodiak yang kedua yang menjadi pasangan zodiak yang pertama. Jika kartu zodiaknya sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang menjadi pasangan yang paling beruntung di bulan Agustus tahun 2021. Pertama, support energi kepada zodiak yang pertama, selanjutnya support energi kepada zodiak yang kedua. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil si bulan ataupun yang suatu malam zodiak.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 untuk zodiak yang pertama kita mempunyai seseorang yang berzodiak Scorpio yang dimana di sini digambarkan seorang Scorpio adalah seseorang yang paling beruntung di bulan Agustus tahun 2021 bersama seorang pasangan di sini digambarkan seorang Scorpio bisa membangun keluarga yang bahagia bisa membangun sebuah rumah tangga yang bahagia yang dimana di sini akan tercipta kebahagiaan yang dimana di sini dikarenakan seorang Scorpio bersama pasangan akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori mendapatkan keturunan ataupun mendapatkan kehadiran seorang anak yang menjadi sumber kebahagiaan seorang Scorpio bersama seorang pasangan dan untuk sumber energinya adalah Page of sword. Secara umumnya Page of sword itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan seorang Scorpio adalah sosok seseorang yang paling beruntung di bulan Agustus tahun 2021 bersama seorang pasangan yang dimana mana di sini dikategorikan seorang Scorpio akan mendapatkan keturunan ataupun mendapatkan seorang anak yang menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang Scorpio bersama pasangan. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Do Secara umumnya The Carrier itu diartikan Maju terus pantang mundur dan tidak mengenal Lelah serta suka berusaha Dan jika kartu The Carrier, kita gabungkan dengan Zodek Scorpio. di disini menggambarkan Seorang Scorpio bersama seorang pasangan Akan melakukan semua usaha Untuk mendapatkan keturunan Ataupun mendapatkan seorang anak yang dimana disini Menjadi sumber kebahagiaan bersama seorang pasangan Di bulan Agustus tahun 2021 Dan untuk kartu Zodiak yang kedua ataupun pasangannya adalah Ten of One ataupun 10 tongkat. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang dimana mana di sini digambarkan seorang Virgo akan menjadi sosok seseorang yang berpasangan dengan Scorpio yang dimana mana di sini keberuntungan didapatkan oleh seorang Virgo bersama seorang Scorpio. Di sini digambarkan seorang Virgo akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori cinta dan pekerjaan yang dimana di sini mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan di sini bisa digambarkan bahwasanya seorang Scorpio yang merupakan sosok seseorang wanita ataupun seorang pria akan mendapatkan keturunan dan mendapatkan kebahagiaannya itu dengan kehadiran seorang anak yang dimana di sini pasangannya adalah seorang Virgo yang menjadi seorang yang sangat cocok dengan Scorpio, yang dimana disini kategori kan seorang Virgo bisa saja orang wanita, ataupun laki-laki, yang dimana sini akan mendapatkan keberuntungan di dalam kategori karir dan pekerjaan. Dan untuk kartu, support energinya adalah Queen of One. Cara umumnya Queen of One itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, ataupun seseorang yang dekat dengan Virgo sendiri. Dan di sini menggambarkan sosok seorang pilgau akan mendapatkan keberuntungan dalam kategori karir dan pekerjaan, yang dimana di sini ia dapatkan dengan dukungan doa dari seorang pasangan, yang dimana di sini akan menyebabkan kehidupan lebih meningkat lagi. Dan jika kartu The carrier kita gabungkan dengan kartu zodiak yang kedua di sini menggambarkan, sosok seorang pilgau merupakan sosok seseorang yang pantang menyerah dan suka berjuang khusus untuk mendapatkan keberhasilan mendapatkan kebahagiaan, yang dimana di sini selalu didukung oleh pasangan, yang dimana di sini dikategorikan lebih condong. Seorang Scorpio merupakan seorang wanita mendapatkan keberuntungan dalam kategori mendapatkan keturunan yang menjadi sumber kebahagiaan kepada seorang Scorpio bersama pasangan yaitu seorang Virgo. Dan di disini seorang Virgo merupakan contoh kepada seorang lelaki yang dimana disini mendapatkan peningkatan karun dan pekerjaan yang berdampak positif kepada kehidupan serta finansialnya yang selalu didukung oleh pasangan yang dimana disimbolkan dengan kartu Queen of One. Dan disini bisa kita simpulkan pasangan yang paling beruntung di bulan Agustus tahun 2021 adalah pasangan seorang Scorpio dan Virgo. Baik mungkin cukup sekian dari saya tentang pasangan yang paling beruntung di bulan Agustus tahun 2021. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen, dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi. Ramalannya, akhir kata saya ucapkan wassalam.